Encelotti, Militao berhasil membuat Lewandowski mati kutu. Real Madrid sukses meraih tiga angka usai menaklukkan Barcelona 3-1. Carlo Encelotti menyebut salah satu faktor keberhasilannya yaitu Iber Militao berhasil mematikan pergerakan striker Barcelona Robert Lewandowski. Jelas bahwa Militao berhasil menempatkan Lewandowski di bawah tekanan dan kami mengendalikan para pemain di antara lini dengan baik karena peran Toni Kroos dan Aurelien Chouameni, kata Ancelotti. Duel antara Militao dan Lewandowski dimenangkan oleh Bad Madrid tersebut. Pemain berhasil itu tidak membiarkan striker Polandia tersebut menerima bola yang layak di dalam kotak. Pertahanannya mampu membuat Lewandowski menjadi tidak berputik. Di luar kotak penalti, Militao juga memenangkan pertarungan dalam setiap duel melawan Lewandowski. Lewandowski melepaskan enam kali tembakan dengan hanya dua tepat sasaran. Real Madrid memimpin klasemen La Liga Spanyol dengan 25 poin dari hasil 8 kemenangan dan sekali seri. Sementara Barcelona yang sebelumnya memimpin dengan keunggulan selisih gol harus Lera turun ke posisi kedua klasemen dengan 22 poin dari hasil 7 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Kekalahan dari Real Madrid ini merupakan kekalahan pertama Barcelona pada La Liga musim ini. Sempat mengawali musim dengan ditahan imbang Rayo Vallecano tanpa gol, skuad Xavi Hernandez langsung melesat kencang dengan selalu menang dalam tujuh laga sebelum akhirnya dikalahkan Real Madrid semalam. Real Madrid Pecundangi Barcelona di Laga El Clasico Real Madrid mampu memenangkan duel bertajuk El Clasico melawan Barcelona. Bermain di Stadion Santiago Bernabeu Minggu 16 Oktober 2022, Los Blancos mampu membenamkan tim tamu dengan skor 3-1. Madrid langsung mendominasi ke jalannya laga di 10 menit pertama. Dua menit kemudian, Karim Benzema mampu membawa tuan rumah unggul dengan skor 1-0. Dia bisa mencetak gol melalui sepakan memanfaatkan bola liar hasil tembakan Vinicius Junior. Kedua tim saling jual beli serangan hingga pertengahan babak pertama. Namun, Madrid bisa memperlebar jarak menjadi 2-0 pada menit 35. Federico Valverde mencetak gol memanfaatkan umpan matang Ferlan Mendy. Coba mengejar ketertinggalan, Blaugrana kesulitan membobol gawang Madrid. Hingga turun minum skor tak berubah 2-0 untuk keunggulan tim besutan Carlo Ancelotti ini. Usai jeda, Barcelona tampil lebih terbuka. Namun, hal itu dimanfaatkan Benzema untuk mencetak gol keduanya dalam laga ini menit 52. Beruntung, gol itu dianulir wasit lantaran sang pemain dinilai sudah terjebak offside lebih dulu. Barcelona baru bisa memperkecil kedudukan menit 84. Heran Torres mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil menceploskan bola umpan dari Ansu Fati. Jelang laga usai, petaka bagi Barcelona hadir. Mereka mendapatkan hukuman penalti, usai Rodrigo Goz dijatuhkan oleh Eric Garcia. Rodrigo yang mengambil sendiri sepakan 12 pas, mampu mencetak gol hingga Madrid unggul 3-1. Barcelona berharap bisa memperkecil kedudukan di menit perpanjangan waktu, namun sampai laga usai, Real Madrid tetap unggul 3-1 sekaligus memenangkan duel El Clasico Juni pertama musim ini. Real Madrid kalahkan Barcelona, Toni Kroos sanjung Valverde. Fede Valverde mencetak salah satu gol dalam pertandingan bertajuk El Clasico jilid pertama di La Liga musim ini tersebut, dengan Karim Benzema dan Rodrigo Ghos menjadi pencetak gol lain untuk Los Blancos. Barcelona hanya mampu membalas sekali melalui Ferran Torres, dan penampilan Valverde pun mendapatkan sanjungan dari para fans. Toni Cross tak ketinggalan untuk memberi pujian kepada rekan setimnya tersebut dengan menyebut sang gelandang asal Uruguay tersebut sebagai salah satu dari tiga yang terbaik di dunia pada saat ini. Fadi Valverde merupakan tiga besar atau pemain terbaik dunia pada saat ini, tweet Cross dalam akun pribadinya di Twitter. Dampak yang diberikan Valverde memang luar biasa sejak Carlo Ancelotti menjabat pada musim panas tahun lalu. Selain para pemain bintang yang sering disebut seperti Karim Benzema dan Luka Modric, sang pemain asal Uruguay merupakan alasan lain kegemilangan Los Blancos menjuarai La Liga, Piala Super Spanyol, dan Liga Champions pada musim lalu. Musim ini sang pemain berusia 24 tahun telah berlaga 14 kali di semua ajang untuk Real Madrid dengan berhasil melesakkan 5 gol dan 2 asis. Performanya kini membantu Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan raihan 25 poin dari 9 kali bertanding. Mereka juga hampir pasti mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions setelah meraih 10 poin dari 4 pertandingan. Jude Bellingham jadi target utama Real Madrid musim depan. Ketertarikan Los Blancos terhadap pemain muda asal Inggris itu sudah ditunjukkan bahkan sebelum Bellingham bergabung dengan Daibar Hussein tahun 2020 lalu. Bahkan pada bursa transfer musim panas tahun ini, Real Madrid sudah mendekati Bellingham sebagai alternatif jika gagal mendaratkan Aurelien Chouameni. Meski akhirnya berhasil mendaratkan Chouameni, dilansir dari marka bahwa Real Madrid sudah melakukan kontak dengan agen Bellingham. Tidak hanya itu, mereka juga meminta agar agen Bellingham tidak menandatangani perpanjangan kontrak dengan Dortmund akan segera mendarat di Santiago Bernabeu. Real Madrid akan kehilangan tiga pemain sekaligus di lini tengah pada musim depan, yakni Luka Modric, Toni Kroos, dan Dani Sebalas yang kontraknya akan berakhir. Sejauh ini belum bisa dipastikan apakah ketiga pemain tersebut akan kembali mendapatkan perpanjangan kontrak. Dengan usia yang tak lagi muda, terutama Modric dan Kroos, Manajemen Los Blancos tetap menerapkan visi untuk merekrut pemain-pemain muda potensial pada setiap jendela dalam transfer. Hal ini dibuktikan dengan perekrutan Vinicius Junior, Rodrigo Goss, dan Viet Valverde, serta Aurelien Chouameni dalam beberapa tahun terakhir. Bellingham yang pernah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan Los Blancos pun menyetujui permintaan dari Real Madrid. Akan tetapi performanya yang luar biasa di Seanyol Idunia Park jelas tak sepi peminat.